warok ponorogo tidak akan mengakui dirinya sebagai warok walaupun dia adalah darah warok seperti halnya seorang macan macan tidak akan ngamuk jika tidak diganggu jadi seorang warok tidak akan marah ketika tidak diganggu sebagaimana seorang pendekar pendekar yang asli pendekar tidak akan mengakui dirinya seorang pendekar atau jagoan seorang pendekar tidak suka Berkelahi Kalau orang masih suka berkelahi Peteteng-peteteng itu bukanlah seorang pendekar Seperti halnya orang yang berdarah biru Atau turunan bangsawan Ia tidak akan menampakkan bangsawannya Seperti halnya dengan gelar-gelar Tidak Tapi akan menyembunyikannya Itu adalah orang yang sesungguhnya Orang hebat bukan orang yang sakti tapi orang yang dicaci maki, orang yang dihina tapi dia tetap sabar. Itulah seorang pendekar yang sesungguhnya. Dan ilmu tertinggi atau ilmu tingkat tinggi adalah ilmu ikhlas. Bukan ilmu kedigdayaan. Bukan ilmu kanuragan tidak, tapi yaitu ilmu keikhlasan. Jadi orang yang hebat adalah orang yang di dalam dirinya adalah sebuah kesabaran dan keikhlasan Itu orang hebat, itu pendekar yang sesungguhnya Bukan orang yang baperan, bukan orang yang pententeng-pententeng